kafe pada zaman nabi dia guna kekayaan dia ni untuk menel ajaran Islam Allah ayat dalam surah At-Taubah yunfiquna amwalahum liyassudu an sabilillah mereka itu belanja harta benar sebanyak mungkin untuk sekat agama Allah begitulah juga setiap masa setiap tepat orang hak ateti beci denai terhadap islam dia tumpe harta benda dia gotu-goning gotu-gani untuk untuk nak khianat agama islam dan orang-orang islam bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah surah Al-Qasas masih lagi kita ada sakibaki sedikit sebagai akhir yang disebut kemarin tapi tak habis lagi. Saya undur sikit ya. Oleh kerana gulungi hartawan dari kaum kafir musyrik yang menetai Nabi SAW. Terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Ini hajalah jelas. ada orang-orang kafir pada zaman Nabi. Dia guna kekayaan dia ni untuk menetai ajaran Islam. Allah ya'adi dalam suratul tawbah yunfiquna amwalahum liyassudu an mereka itu belanja harta benda sebanyak mungkin untuk sekat agama Allah begitulah juga setiap masa setiap tepat orang aketi Beci denar terhadap Islam dia tumpe harta benda dia gotu goning gotu gani Ujadi, untuk nak khenak agama Islam dan orang-orang Islam Maka Allah Ta'ala menceritakan kesoh korun Yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya Daripada kekayaan mereka Masya Allah Ini kesoh manusia Supaya saya raya kemarin Sikit-sikit Kesoh manusia yang kaya raya Asal dia miskin Tapi Allah beri kepada dia, kekaya eh. Sehingga, Buat banding itu tu. Bukan sungguh tak? Buat banding katanya, Korun ni apabila dia pergi batu, Maka batu jadi mah. Tu banding. Pandang dia, Menegur, Buat gitu, gitu. ni, sehingga, sehingga dia kaya. Lepas tu dia suka, Taruh harta benda. Ada mah, ada peruk, Ada harta, duit, duit, duit, duit Masya Allah, Banyak. Korun patu tak keluar zakat. Wallahu alam kita tak tahu katanya Qarun ni yang menetar menetar agama Allah dekat pada waktu tu. Tapi hak jelas-jelasnya dia tak keluar zakat maka dinamakan orang yang kufur terhadap agama Allah. Tak keluar zakat. Sedekah pun dak. Nanti nak kopoi ataupun nak ambil bu jadi hak dia semata. Itulah harta yang sangat-sangat banyak. Manusia pada zaman sekarang ni pun, yang begitu banyak harta-harta, kita pun tak tahu katanya, siapa yang banyak harta di atas muka dunia. Cuma orang yang buat satu titik. Orang yang ramuai tisut, ada peluang, dalam tinen, dalam tisong, ada beribu. Orang yang di ceng, saksin dengan tong dia tu ada banyak mana, banyak mana, siapa di atas muka dunia. Nah, kita pun tak tahu. Tapi, ada duduk tubik satu titik tu. Tubik semua anak-anak tahu, dia tu, dia ninja tu, yang ni, ada banyak mana harta. Lepas tu, dia guna harta, dia pergi ke mana. Wallahualam. Tapi, hak pentingnya, orang Islam apabila ada harta, dia kena keluar zakat, kena sedekah, dan kena murah hati. Nak, itu ya. Itu hal tak ada lari, manusia kaya. Jangan pahal katanya, oh Islam ni kena, kena bela, takut, miskin, fakir. Tak, orang Islam tu suruh jadi kaya. Sebab dalam ayat, dalam surah ni juga, Allah Ta'ala beritahu, Jangan kamu lupa nasib, habuwe kamu di dunia ni. Bukan arti tahuk dunia, tahuk-tahuk sungguh. Nak kepada akhirat, nanti nak. Nak nok mengatik nanti nak semayar semato tak ada soncairah dunia nak berlaku gapo siapa wak gapo tak soncai hari ni tak leh tak senu orang okay, fikir pasal itu kita kena jadi dunia pun kita nak penuh daripada dunia inilah tu hebalah kepada kita di akhirat sebab dunia darul aman tempat untuk kita beramal beramal di sini artinya berusaha termasuk di dalam ha amal ibadat kita makan minum tidur janah tolong orang buat go buat go semua dikirakan sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa bagi setiap orang muslim. Pastu daripada hak usaha letih penat Allah Taala tu dah Allah Taala balas di akhirat sikit lagi dengan hak kita duk letih, duk torok, duk tumthe, duk sedekah, duk buat go tu buat balas di akhirat. Eh? Alhamdulillah. Tetapi korun masuk semula dah dalam cerita ni. Tetapi korun yang zalim itu akhirnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Bersama-sama dengan segala harta kekayaannya. Itulah Allah Ta'ala katanya. فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Maka kami tenggelamkan korun dan harta-harta dia, umuh-umuh dia semua tu masuknya di dalam Tanah. MasyaAllah. Tak. Ditegaskan pula, hendaklah seseorang itu berusaha mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk mendapat amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahlawan dan membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini sebuah dikoyak sana. Inilah. Usaha cari harta benda ini salah satu daripada ibadat. Orang itu pergi hijau, tak ada kira lah hijau. Gapa asalkan halah sudah. Asalkahlah, Nabi kaya seseorang bangun pada waktu pagi, piko tali, pergi cari kayu api. Pergi cari kayu api, lepas tu pergi jual kayu api. Lah ni tak ada dah. Kita jari dah nak tengok, orang jual kayu api. Kalau dulu-dulu ada, ya berkah dah, berkah dengan rotel. Jual, jual, jual je. Sebab orang guna kayu lah ni, orang guna gif belakang. Kecuali orang beg, wah, sah ya dah kawah-kawah besar tu, dia kena pakai, pakai kayu lah, tu pun kayu buruk-buruk, kayu nak tahu dah, Nabi rakyat katanya, piko kayu tu dia jual, lebih baik daripada, duk mitok dengan manusia, mitok sedekah, ataupun, hijau mitok sedekah ni, adalah sehino-hino, hijau, tu dah, yang nabi oi Sehino-hino sebab apa? Ada orang bui, ada orang tak bui. Kadang-kadang orang maki pula. Apa omong ni? Nampak tua, gagah boleh kerja cari maki go tu go ni buat apa tak kerja? Nanti nak meminta dengan orang, assalamualaikum, assalamualaikum minta sedekah, minta sedekah. Ah, setengah-setengah orang boleh-boleh. Boleh, boleh. boleh kerja tapi geng minta minta dengan orang, ah nak makan. Allah Allah. sebab tu, usaha lah khijau, cuba kita perhati orang tak ada tangi, tak ada kaki tapi tak ada minta sedekah khijau juga, suk-suk kham sama dia tak ada tangi dua belah, cuba kita gambar pergi cok boleh eh, kalau rakyat berasa minah je tak ada tangi dua-dua belah nak pergi cok, tak boleh tapi pergi cok nak tekok ni, kepik cok nyakuh kat ke dia kering kering tak ada kaki tak ada apa khijau Masya Allah ini nak ya katanya tak sehari jadi manusia tu malah khijau sehingga kena duduk gemita sedekah kecuali ini kecuali tak ada arah sungguh wah tak ada arah ni pasang tak tahu tak ada jalan lain lah. nak khijau pun tak boleh gatuh tak boleh gani tak boleh ha, terpaksa kena gemita sedekah tapi kena ingat katanya mitos sedekah tu adalah sehino-hino hijau dalam kehidupan setiap orang manusia. Nak? Lagi? Janganlah ia melupakan bahagianyo di dalam dunia untuk merasai keseninginya sebelum dapat merasai keseninginya yang kekal di akhirat. Alhamdulillah. Inilah tu hebzai kepada kita. Dunia. Jangan kamu lupa habuai kamu di dunia. Akhir sekali, Suratul Qasas Ini diakhiri dengan kisah Nabi Muhammad SAW Yang terpaksa keluar berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah Dalam keadaan Bimeh Lalu turun firman Allah Ta'ala untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan Bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan memerintahkan baginda dan umatnya membaca dan mengamalkan kadonge Al-Quran yang mulia itu. Ni Allah Taala janji. Innal ladzi farada 'alaika al-Quran la ila ma'ad. Ayat ni duduk di akhir sekali. Allah Taala janji. Waikam langcai kepada Nabi wahai Nabi. Tuha yang waktu rung qira'at kepada mu Dialah akan kembalikan mung semula ke tempat lahir mung ataupun so lagi makna dialah yang akan mematikan kamu kembali semula kepada tanuh dan sebagainya ni wallahu alam dalam tafsir pun ulama royak lagu tu royak lagu ni tapi hai kembang jai kepada nabi nabi dok buat hijau dengan pena Leloh letih tak ruk kena duduk berjual-belah tu jual-jual ni tapi kalau dia ada belang kam cai, kamlang pula daripada Allah. Walaupun di samping tu sahabat-sahabat Nabi dia hai kamlang kepada Nabi. Nabi tak ada nak makan pang tak. Tapi bila Allah Taala royak kepada Nabi, masya-Allah. Syut yot orang yang dapat kamlang Daripada siapa? Daripada Allah. Pak kita, kita orang beleh-beleh, tamadah kita buat hijau tu, buat hijau ni, ada orang mari, wikam langcai kepada kita, wikam semangat kepada kita, kita berasal lagu mana. Gagoh selalu hijau. Sebab tu, kam langcai ni je jadi winyan ni kan tamgan. Kalau hijau, hijau, hijau, tak ada orang puji, tak ada orang wikam semangat. Dia berasa wataknya hijau. Lagu tu. Lagu tu. Eh nak suk mana ni hijau. Satu sebab tu. Dalam bahasa Arab dia panggil Idkhalus surur. Idkhalus surur artinya kita kecek. We jadi masuknya gembira. Hati, we jadi orang berasa gembira hati dengan sebab kita kecek. Bukan arti kita panah pong orang panah puji orang tak. Kita sakit. perkata eh kita ni walaupun Tak berapa patah. Tapi, Ibu jadi semangat kepada orang. Anak lagi. ni saya bisa mudah mudah Anak kita, Yang ngaji, Dia rajin, Dia getul kan ni. Kalau dah kita, Jadi pok, Jadi mak ni, Dia senyap. Dia meng mengaji, Usaha ambil sendiri. Lepas kita kecik lah tu kan anak, Anak nak ada semangat lah ke mana. Tapi, Kalau sekiranya kita pandai, Cik putih, Puji anak sikit ya. Masya Allah. Anak semangat lalu lah. Oh, Tengok pok aku ni. Mak aku dia ada uri semangat kepada aku Dia berasa semangat lalu Nak buat tu nak no buat ni Dia orang ni Dia pakai pang belakang nak nak Makai pang belakang Tak seorang raya lah katanya Oh yang ni tak pakai pang Raya lah lagu-lagu mana pun Puji seorang mana pun Duk lagu tu dia Nak nak orang Kalau dia boleh orang dia hormat Buih semangat kepada dia. Oh, menambung khijab. Ni dah cheat with hiyah. Kadang-kadang kita macam mongkam naik sini. Tapi hak sebenarnya. Nabi ada puji banyak sahabat-sahabat dia. Saya misal dah. Dia tak ada kena-mengena dengan ni. Tapi buah kecek tajuk ni. Buah saya nak sebut. Siapa tu? Khalid bin Al-Walid. radhiyallahu anhu. Masa kita duduk dalam kafe, dia bunuh orang Islam banyak mana. Dia bunuh orang Islam. Dengan peperengi dia, kokain, kokain, kokain. kokain. Nabi duduk tengok lama orang khalid. Tengok hati, kalau dia orang ni masuk Islam. Serta dengan Nabi berdoa. Akhir sekali dia masuk Islam. Nabi puji sepatah dia. Dia mari jumpa dengan Nabi. Nabi puji Khalid mung ni orang cerdik, orang bijak. Gunakanlah cerdik, bijak mung, wikno dengan tepat. Semangat dia ni, Masya Allah, lepas pada dia masuk Islam, Nabi puji tak berapa patah ni. Masya Allah. Dia berjuwe Islam, siapakah dia bunuh orang kafe banyak mana, lepas pada dia masuk Islam. Dia mari serah pedair dia. Wahai Rasulullah, dengan pedair ni saya bunuh orang Islam banyak. Saya nak seluh kepada nabi tak saya tak sirap bunuh manusia nabi kata dak dak dak, dak. mung dulu berjuang untuk agama mung hodok, mung semua beranda jahiliah tapi lah ni mung jadi orang Islam pokong Islam dengan pedang dengan kepandaian sebab tu kham saman orang ni walaupun dia dulu duduk dalam jahiliah duduk dalam kafe. tapi kham sama madai lot, tidak berlaku, tidak noy. Nah, tidak berlaku. Begitulah. Klik kepada ayat ini semula, ne. klik kepada mukadimah ini semula. Lalu turun firman Allah Ta'ala untuk memberi semangat kepadanya, kepada Nabi, tak? dengan menegaskan bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan memerintahkan baginda dan umatnya membacanya dan mengamalkan kandungi Al-Quran yang mulia itu, sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawannya. Ni tu haiwi semangat kepada Nabi. Kita pun lah betul lah. Kena ada semangat seorang ni. Kijau tak ada kira ni. Kijau cari maka kita ataupun kijau islam. Jangan patuh semangat. Jangan punuh semangat. Lepas jangan mengaju. Tak tahu ni. Saya tak ada tuju kepada siapa-siapa tak -siapa ni. Royak dengan secara umum. Kita orang tua ni jangan mengaju. Kalau dia budak tak apa. Budak yang mengaju, sebetulnya kita pergi beli benar saja, tak apa. Lepas ada tu, eh, suka selalu tau. Bawa dia jalan sikit, gosok-gosok-gosok-gosok, sudah budak. tu budak. Budak kecil lah. Tapi dia orang tua mengaju, siapakah dia tak jejak sejik. Saya rakyat sungguh ni. Mengaju siapakah balas sejik. Tak tak dia semayel dah sejik tu sampakan dia dia telatah tu aku tak jejak dah sejik tu aku tak tak girah tempat hijau tu aku tak waak dah tu bab abung tu orang orang tua pas kita jangan mengaju semangat kena woi ada sokmo kerja kita masya-Allah hujadi nampak rajin tak ada kira tina jahat semangat hijau Islam dan hijau untuk cari makan kita ni hujadi antum sokmo Letih tak roh sikit sebanyak, sakit pala sakit gigi. Ai, benar tah madah dia. Jangan hidup jangan hidup manyo, eh, sakit gigi. Eh, sakit pala sikit Padahal buat benda lain boleh. Tapi borang suruh buat benda ni, ah, oh, mengaju astaga eh. Mulah lalu mulah anggo tu anggo ni. Kita jadi laweh. Laweh. Mu jadi nampak sungguh dan hidup kita jong kalau bahasa bahasa orang okay, kampung dia katanya usukuk semai we tak orang tidur situ mati situ ha tu tu tak cara orang nak sungguh masyaallah saya sebut sikitlah eh? ha ni benar tak molek nak sebut tak molek iaitu nya daram sei okay. sore dia main royel ni Daripada muda-muda sampai ke dia mati dalam Khong Thai. Masya-Allah, mati dalam Khong Thai, Thailand. Namanya Mahmud Al-Maliji. Masya-Allah. Kita tengok perawat dia, dia sedang royal land boat boat gotu, to Goning gotu. to Gani. Memati. Cuba gambar mati dalam royal dia. Kita kalau kena kita, kita nak mati mana? MashaAllah Orang Islam semua yang nak mati syahid Orang Islam semua yang nak mati syahid fi Fisabilillah Kalau tak boleh mati syahid Mati dalam keadaan mulai Husnul Khatimah Tu orang Islam Akhir sekali dah Masa 20 minit dah Akhirnya akan menjayakan baginda Mengalahkan pihak lawannya Dan mengembalikannya ke negerinya sendiri Iaitunya Nabi Klik Boleh bersihkan mekoh semula daripada genggeme jahiliyah tanah suci makkah al-mukarramah dengan mendapat kemeningi yang besar eh, inilah doa ayat ha suratul qasas di mukadimah dia Patut tu insyaAllah esok kita masuk di dalam awal suratul qasas yang adanya lapih puluh lapih ayat mengikut tertibnya dua, surah yang kedua puluh lapih di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wassalamualaikum inilah warahmatullahi wabarakatuh.